So guys balik lagi di naik cn kali ini kita akan Elite 2 Blameyshine ini oke okay, kita sudah mencari farming oh, eh oh, lupa cuy <laughs> nah kita tinggal ngambil di sini cuy oke okay, sudah lengkap ya nah kita lanjutkan lagi ini operator kuda kita Blameyshine Marianne, oke okay, siap. Menjai mantap. Ini kuda apa ini? Kuda. Susano o itu di belakang itu. <laughs> Susano o. Oke okay, terima kasih. Kita langsungkan saja ini Mungkin 30 ya Sampai 30 Eh 30 saja coy nah. Oke okay, terima kasih Gudah coy Gudah Oke, okay guys, kita lanjutkan lagi untuk map CC permanennya dan map CC-nya seperti ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu, dan setelah itu kita pakai risiko ini, dan gua akan mengambil operator seperti ini, dan nanti itu kita akan pinjam ifrit ya. Oke sekarang sudah masuk ke minggu kedua dan ada tambahan ini Ini sarkasnya berada jadi 50 darahnya naik 50 setelah uh, 600 nya itu gue lupa itu apa Ini nanti ada level 1 Ini kita enggak jadi mana ada tadi Nah ini dia. Nah setelah itu uh, ventilasi juga ini jadi ada dua biji yang awalnya cuma satu Itu pindah tempat itu sebelah kanannya ya ampun gua salah terus oke semoga saja berhasil please lah gua ngincar triple S nya aja cuy. soalnya gua operatornya minus dua itu gagak ada mudrock dan nifrit が 言われなくても、デーマチー! Terima kasih satu. cilik lagi mo lagi あなたの あか 行けた? あなた あ。英語。はい。いや、下に祈り Mantap mantap berhasil. Nah sekarang bagaimana caranya? なんてさとよ。かち、やとあるゼロ。その何私について。2番ですけど。ね。妻のフェス私が決める。<tose> saya tinggal ini ya, cuy. Tapi bagaimana caranya? Ya, um, dilewati itu. eh bro, kenapa aku melewet bro? dah set, menang kita dapat triple S Alhamdulillah berhasil oke, mantap Woh uh. tapi ini 18 nya nggak ada ya Ya mau susah amat ya terima kasih ya bye bye sampai jumpa di video berikutnya